Selamat teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan memulai PA kita uh, Sebelumnya mari kita bersaat tejuk sejenak Mari merasakan betapa baiknya Sudah menyembah murid Tuhan saat ini, mari kita. Bun jenis. dan rasa iri dalam hati kita Setiap waktu kita mengeluh kasih Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari kita bersatu dalam doa kita berdoa terima kasih Bapak untuk kesempatan yang begitu berharga yang boleh kami rasakan saat ini kami dipertemukan dalam ibadah permata online biarlah Tuhan Berkati anak-anak Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang hamba Tuhan telah persiapkan, boleh ditaburkan, menjadi berkat, menjadi karakter di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Permata yang dikasih Tuhan dan semua kita yang tergabung dalam ibadah online ini, Bahan kita diambil dari Kitab Efesus, pasal yang kedua ayat yang ke-10, sesuai dengan bahan PA permata GBKP, tanggal 25 September sampai 1 Oktober 2022. Efesus 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Yang mau supaya kita hidup di dalamnya Permata yang dikasih Tuhan Hari ini tema yang dipersiapkan untuk kita Untuk semua anak Tuhan Diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik diciptakan Untuk melakukan pekerjaan yang baik Kalau kita bicara soal bekerja Pekerjaan eh, Sebagai anak Tuhan Kita harus ingat bahwa ternyata Allah kita adalah Allah yang produktif Allah kita adalah Allah yang bekerja Itu bisa kita lihat di dalam kejadian satu Bagaimana Allah benar-benar bekerja dengan baik. Satu ciptaan kepada ciptaan yang lain Hari yang berikutnya Sampai kepada Allah menciptakan manusia Allah kita adalah Allah yang produktif Kalau kita berbicara soal pekerjaan Lalu Yesus Kristus sendiri juga Allah yang kita sembah Allah yang kita puji Dia pun adalah Allah yang bekerja terus-terus Saya mau kita baca Yohanes 5 ayat 17 Yohanes 5 ayat 17 bagi kita yang sedang menyaksikan ibadah ini boleh kita lihat sama-sama saya akan bahasakan Yohanes 5 ayat 17 demikian firman Tuhan tetapi ia berkata kepada mereka ia adalah Yesus tetapi ia berkata kepada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga jadi Allah itu adalah Allah yang produktif dan Yesus juga adalah anak Tuhan, Allah kita yang bekerja terus-menerus Allah pun bekerja, aku pun bekerja juga, demikian Yesus bilang lalu seolah bekerja, kita juga bisa lihat Rasul Paulus, kepada dikasih Tuhan Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 2 Tessalon 3 ayat 10 2 Tessalon ayat 10, demikian firman Tuhan 2 3, ya saya bacakan kepada kita sebab juga waktu kami berada di antara kamu kami memberi peringatan ini kepada kamu jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan ya. jika seseorang tidak bekerja janganlah ia makan jadi permata dikasih Tuhan hari ini kita akan diingatkan bagaimana Allah kita bekerja Yesus juga bekerja dan Rasul puluh bilang esensi kehidupan orang percaya dalam pekerjaan termasuk permata saya percaya kita semua anak Tuhan permata secara khusus adalah orang-orang yang sudah bekerja mungkin bekerja ya tentu berbeda-beda ya mungkin ada di dalam uh, tentu berbeda pekerjaan-pekerjaan uh, permata saat ini. tapi hari ini kita mau melihat bahwa bekerja itu adalah esensi hidup orang percaya dan hari ini teman kita bilang kita diciptakan, permata diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik nah kita akan melanjutkan kita di dalam episode 210 dikatakan hari ini kepada kita bahwa kita adalah buatan Allah buatan Allah dalam bahasa judan itu dikatakan poiyema, ya Oh kuatan iya, Allah. Nah, kalau kita adalah kuatan Allah, itu berarti kita adalah produk Allah. Kita adalah kuatan Allah. Dan yang paling menarik ketika kita adalah kuatan Allah, itu berarti bahwa manusia dikaruniai diberikan potensi. Kalau kita lihat di dalam pasal 8 rahmat nikmat Tuhan, di sana terlihat bahwa manusia itu adalah makhluk yang tertinggi setingkat lebih rendah dari Allah dan manusia dimahkota dengan kemuliaan dan hormat kemuliaan dan hormat itu artinya bahwa manusia adalah perut Allah yang luar biasa itulah yang membuat kita mampu melakukan pekerjaan dengan baik sempurna, mampu berkarya ahli bahkan jenius kalau saya menciptakan sebuah misalnya katakanlah saya biasa juga buat alat-alat uh, rumah tangga sehingga tidak perlu dibeli contohnya misalnya semuran, jemuran ya, jemuran dari kayu itu saya ciptakan buat sendiri ya lebih uh, relatif murah dan lebih tahan lama dan model juga bisa dibuat sendiri itu karya saya mungkin permata yang di rumah ada juga yang bisa melukis ada juga mungkin yang bisa mencair, ada mungkin juga yang bisa menciptakan buat gue bisa lihat atau apapun itu itu adalah buatan kita nah buatan saya dan buatan e, permata, buatan kita semua tentu terbatas jemuran itu hanya tahan buat atau 3 tahun apapun itu karya manusia bahkan gedung gereja ini terbatas sebenarnya karena itu masih buatan manusia produk manusia tentu e, berbanding lurus dengan manusia itu sendiri, kita terbatas sehingga buatan kita juga terbatas tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa permata adalah buatan Allah manusia adalah Allah sehingga kita adalah produk Allah yang mampu melakukan apa saja saya pernah bertanya kepada seorang guru suami menurut saudara mana lebih tinggi malaikat daripada manusia mungkin kita juga bisa mengungkap siapa yang lebih tinggi malaikat atau manusia lebih tinggi adalah manusia bukan malaikat kenapa? karena kita setingkat lebih rendah dari Allah yang harus kita capai. permata itu, manusia itu kita itu hanya setingkat lebih rendah dari Allah bahkan dalam masa 18 dikatakan semua telah ditaruh di telapak kaki kita itu berarti semua ada dalam kendali kita kita ingat beberapa penunggu besar di dunia itu adalah orang-orang yang luar biasa emang ya yang seperti misalnya Thomas Alva Edison menemukan lampu atau misalnya Copernicus uh, menemukan teori matahari kemudian juga ada uh, Blaise Pascal yang menemukan banyak teori-teori uh, dan banyak masih penungguling yang hebat dan luar biasa itu semua dalam keadaan manusia hari ini kalau saya, sepanjang, sepanjang tahun saya hanya tinggal nyawa yang belum bisa diciptakan oleh manusia kalau misalnya teknologi Ya, dengan hebat itu bisa diciptakan oleh e, buatan tangan manusia tapi semuanya terbatas hari ini saya dan saudara adalah buatan Allah yang luar biasa nah yang kedua perwatan yang dikasih Tuhan ternyata ketika kita diciptakan oleh Allah kita hanya tinggal melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita karena kita adalah kualitas Allah sehingga kita mampu mengerjakan yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita untuk itu yang permata yang penting adalah do the best lakukan yang terbaik setiap saat apapun pekerjaan anda lakukan yang terbaik jangan pernah setengah hati jangan pernah hanya setengah-setengah ya, kalau pelayan Tuhan harus berubah terunggun jangan setengah hati permata di kelas jangan setengah hati permata pusat jangan setengah hati dimanapun saat ini uh, tidak di struktur, tapi jangan lakukan dengan setengah hati, lakukan dengan sepenuh hati itulah karena Allah mampu membantu kita dalam setiap pekerjaan kita apapun pekerjaan kita hari ini jangan kita lihat tingkatnya, jangan kita lihat uh, bentuknya tapi ketika kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan tentu itu adalah yang terbaik dalam uh, hidup kita saya sebentar mau e, merenungkan kepada teman-teman Permata. Agak kami Mungkin saat ini ada Permata yang sudah bosan dengan pekerjaannya. Itu-itu saja. Itu Mungkin seorang guru, misalnya. Itu-itu saja. Mungkin seorang. Eh, ya, katakanlah dalam dunia kesehatan. Itu-itu saja pekerjaannya. Mungkin kamu adalah seorang, katakanlah, ya, herbilaga terus pekerjaannya, mungkin kita juga e, mengusahakan kebun kita itu terus pekerjaannya bisa saja kita bosan bisa saja kita bosan, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan pasti tuntun Tuhan pasti bantu kita untuk melakukan yang terbaik nah, saya pernah dengar sebuah istilah jangan pernah mengharapkan hasil yang luar biasa dengan cara yang biasa-biasa. Jangan pernah harapkan hasil yang luar biasa dengan cara yang biasa-biasa. Jangan pernah harapkan pekerjaan kita sukses luar biasa jika dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Karena rutin saja sudah tidak ada lagi kreativitas kita, tidak lagi keinginan kita. Permata adalah generasi muda yang punya banyak kreasi, sehingga permata mampu melakukan pekerjaan dengan cara yang tidak biasa. Sehingga kita tidak bosan, kita mencintai pekerjaan kita dan luar biasa. Uh, ada satu istilah juga pernah saya dengar. Sesuatu yang dilakukan selama 10.000 jam itu akan menjadi keahlian dalam diri kita. Sesuatu yang dilakukan dalam waktu 10.000 jam akan menjadi keahlian kita. Misalnya kita bermain gitar uh, 10.000 jam kita akan menjadi ahli dalam luar jadi kalau dihitung satu hari tiga jam bermain gitar dan waktu 9 tahun kita akan menjadi ahli dalam bermain gitar. Kalau misalnya kita mau tiga jam satu hari bermain biola, 9 tahun kita akan ahli bermain biola. Misalnya tiga jam kita be belajar bernyanyi, 9 tahun kita akan menjadi ahli dalam bernyanyi persoalannya sekarang dalam pekerjaan kita ini kita banyak yang tidak ahli dalam pekerjaan kita kenapa karena kita tidak serius melakukan pekerjaan itu persoalannya orang Indonesia kebanyakan banyak sekali pekerjaan yang dia ikuti tapi tidak ada yang eh, dia fokuskan kalau di luar negeri seorang pemain bola akan mulai main bola mulai dia umur SMP atau masih di sehingga dalam waktu 9 tahun 10 tahun dia akan fokus dengan pekerjaannya dan menjadi ahli dalam pekerjaan permata coba tanya dalam hatimu apakah pekerjaanku ini sudah ahli kalau belum berarti kita butuh fokus seperti yang kita lakukan tadi terakhir seperti yang Tuhan hari ini bahwa kita buatan Allah kita mampu melakukan pekerjaan yang baik sehingga kita menjadi bersukacita melakukan pekerjaan kita ada seorang tokoh uh, dalam pernah kita dengar Tadi hari ini mau ditegaskan kembali yang pertama Johnson Sinamo mengatakan bahwa kerja adalah rahmat aku bekerja tulus penuh syukur yang kedua kerja adalah amanah aku bekerja benar penuh tanggung jawab ketiga kerja adalah panggilan aku bekerja tuntas, penuh integritas keempat kerja adalah aktualisasi aku bekerja keras, penuh dengan semangat kelima kerja adalah ibadah aku bekerja serius, penuh kecintaan enam, kerja adalah seni. aku bekerja dengan cerdas, penuh kreativitas tujuh, kerja adalah kehormatan, Saya bekerja adalah orang yang hidup dalam kehormatan aku bekerja tekun penuh keunggulan, yang terakhir yang penting bagi kita Khususnya permata BKP, Kerja adalah pelayanan Ketika engkau bekerja Apapun pekerjaanmu Sekecil apapun pekerjaan itu Mari lakukan dengan cinta kasih Dengan pelayanan Saat engkau bekerja Engkau sedang melayani Tuhan Apapun itu Di gereja misalnya Kutip kolektif Tidak lebih kecil daripada hukum Menghitung orang yang hadir dibandingkan dengan liturgis itu bukan lebih kecil menutup pintu gereja saat pulang PA bersama permata di gereja itu bukan lebih kecil dari bawa firman tidak setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah pelayanan dan kita mau melakukannya dengan baik selamat beribadah Tuhan memberkati permata generasi muda yang hebat dan biarlah lama Tuhan dimuliakan pekerjaan kita apapun itu, Allah bekerja Yesus bekerja aku dan kita semua, anak-anak Tuhan harus bekerja karena bekerja adalah pelayanan dan ibadah kita Tuhan memberkati, mari kita bersatu dan doa kita berdoa terima kasih Tuhan manusia yang ciptakan untuk memberikan pekerjaan yang terbaik hari ini kami sudah mendengar bahwa Tuhan membekali kami kami adalah buatan Allah, sehingga potensi besar pada dalam diri kami, sehingga kami mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anakmu bermata di dalam setiap pekerjaan mereka. Mereka memberi yang terbaik beribadah dan melayani melalui pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amén